Jangan lupa tuan-tuan ada apa-apa Subscribe dulu nak no, ya weh Kalau nak kelihatan, animasi kita Has terunya Maka Tuan Pertiri Dewi Nyancolik mata kepada isteri muda-mengaja selama Menanggulah juga sesok Dukung wanita pojita nebrai Huje kojengi panah se. Maka Tuan Pertiri mayamora Amiklah juga di dalam kayak berkata Putih mata Tuan Menteri Dewi Bubuh di dalam kayak Cina aku ni Nak tahu yang pula Dari pantai yang Anak kugui yang muda-muda Dari peti timur pulas mula Taukan pula Putih Manta Tuan Menteri Si Dewi Di dalam kayak Cina Cini Di tempat kolang kolik pulang naro lagi bla. pengasuh pak ore eh, pengasuh hmm. abai yo ado lepak ni abai sama eh ado re ado bubu eh, Adol, bubur, eh. Uh, uh, uh. hmm hmm sama macam mungko kena colek kau mocek kena colek mocek oh, hatamu tiyo abai kau apa pasal bengos sadaju aduh salah iyu gapo dia biar aku tak tahu kena budak kata Huh, hmm, tu dia Habis saya, habis saya, habis saya, habis saya, habis jangan lupa juga penghasilan tiga orang. Kita tak boleh dah duduk sini. Marilah juga kita berjalan ke dalam hutang cerai bukit-bukit gunungan ini. Tak boleh kita duduk, sebaik kita duduk setelah juga kita mati. Ambo ni, gak mataham odak, tak rapuh dah. Orang-orang oh perempuan ini juga Tahu awak nyanyi kepada semua sini Kita jalan mana? Bia? Nak sampai dalam hutan ya? Lepas tu kita ni siapa sampai dalam hutan Tepat pun tatu kepada Ken Pohon Tuan Kudu Hari ni makcik tu antri Siti Dewi letih seorang badai Sebab dia ni siapa bulan nak peranak esok karang dah Lepas kita tiga ni, siapa dia jaga, siapa dia tidur Tak cakap kita tu bakat jaga belakang kita tiga kan ni Haa ah, kita kira gosik lah eh. Siapa dia tidur dulu? Kita gila Gini Mulut letak benda-benda saya Biar kamu Mulut uh, Mula letak Mula-mula ni, kita kata ke, kamu tidur Apa tadi dulu, kita gila? Lepas mau tidur, payah orang ambil jaga Ha kita gile. Patu mau tidur, abang mak abih jaga pula. Ha. Patulah baga mau tidur, abang mak abih jaga. Ah tak kena sahi. Gila dia semomu nak tidur aku tu gila kan. Mau patu tidur. Dengar aku dulu. Kalau nak dia. Alah todo nak molek sahi. Mula-mula mau -mula, tidur. Ah mau tidur. Lepas mau tidur, abis mak ngabeh jaga ha la la kita kita kita ni abe mak ngabeh jaga ah mau tidur ha Aku mau tidur abe abe mak abeh jaga ah yaklah oi saya mano pak aku tidur jaga semanjang ni oh dekat situ yo 7 kali bau kok 7 kali betul Penghasuh oh, sure. oke apa raka penghasuh Macam mana sini Kamu diantin lebar kata-kata Wajahnya muru, Arno nyomasi Pucat dengan tubuh, layu dengan pade Tentang kulit, bejalan aja kok agak tulang sekitih segi, sepencil suara jari Menceritakan para lagi oke Tua, apa raka Tua ku marah janum putih, tua ku <tii> Tidak tua ku so kejendungu Pati berhusing juga aku. Aduh, aku apa, apa Jadi kamu tahu di kami sebagai berhusing? Pati tahu tuaku Pikiran tuaku sepalu menjadikan sasaran gila Kamu tahu penyakit itu apa-apa? Begini tuaku mengajar meko putih ya. Sabarlah juga penyakit tuaku terjadi Bunga tuaku Tuan Menteri dewi. Tidak seperti bono ludo. Aduh! Pengasuh itu apa-apa kau? Kau sangat berada di kami Sampai dia akan nyanyi Sampai dia akan saling Kalau waktu itu akan saling Untuk kami bayar mah Untuk putih, kami bayar putih Untuk malu kami bayar dah Kau lagi pengasuh itu apa-apa kau ya, coba aku Bono so, itu ikut uang Menteri Cidewi Mata tak nampak aku Dengan semua! Nyawa Zolik kepada istri do Ayu Notueku, mah gajus kamu, tuh ampitri Mayomahora, colek buat tim mata Bo Notueku, bubuh di lantai kejin aku nih, aduh, masuk angin okay, tua ponokoh, sabarlah juga kami tak boleh tidur, bukan aduh kuncinya, sangat, berapa kali waktu cepat, berapa lagi, tak boleh lapor hujah ayo, jadi bona kami tuh ampitri sini, wih, bukan sangitua Mata tidak nak apa-apa dahnya calek, peraih 15000 calek, kau makajak seramun, 2000000, 2000000 calek, makajak seramun, 2000000 calek, makajak seramun, 2000000 calek, makajak seramun, 2000000 calek, makajak seramun, 2000000 calek, makajak seramun, 2000000 calek, 200000 calek, 200000 calek, 200000 calek, 200000 calek, 200000 apa 200000 calek, 200000 calek, hari ini Pak Tengok Raya kepada kedua-duaiku jika kau tak dapat buka mah, buka perut jalan emas, jalan perut tentulah juga putih mata tu aku Tuan Menteri Cidewi tak bolehku Aduh! pengaturan itu apa dah kau? Kamu berkata Apa kena mengenal dengan buka mau buka perut Jalan mahal jalan perut Apa dengan sebab Apa dengan kandung Apa dengan cerita Asal dulu tak kalau mula dengan itu, apa lagi? Buti mata bawa tuaku, Tuan Menteri Si Dewi Di de darai kenjana kuningku Benar! Sudah tahu di tempat kolam-kolam pulang naro Lepas tu? Nyo makai kepalakan ikan putih, sisi emang Ikan putih, sisi emang, makai putih bawa tuaku kami, tuam Menteri Dewi Benar tu iku Lepas dia makan buti mata bono tu iku seti dewi, Tu iku kena ambil lah juga Pukat mah, pukat perut, jalur mah, jalur perut Kalau tak boleh, pukat mah, pukat perut, jalur mah, jalur perut ke aku Tu boleh lah nak ambil kek putih, sisip lemah Jadi makan buti mata bono tu iku seti dewi. Aduh bangatong itu apa tu iku? Pukat mah, pukat perut! Jaloma, Jaloma, Jaloma, di mana no, yang ada di Kami no banyak. Kami tidak akan menonton berita-berita. Eh. Hacung lulus rumur, dan latihan merdeng di dalam-lalu lagi. Apa yang itu? Jaloma, Jaloma. Dua-dua lagi tempat tangan diwabantara guru agung. Bukan-bukan tu, jika tuakku tak kaya patik enak dan patik no wakak-guna. No, Tentu dewa bantara guru tak bui. Dengan sebab! Tuakku kaya nama patik dan guru bui. Tapi ke apa bila tu ikut buka? Jalan mah jalan bego. Kena bingaku. Bingaku apa? Bingaku apa? Bukan apa ke apa ke boleh bingaku apa? Bukan sakit wabarakatuh. Beningah, jangan boleh putus sogak. Kalau putus sogak, nyanyi orang tua gitu. Saya kite, sobak gitu, kayak kite sogak kena bunuh. Putu juga gak kena bunuh. putu juga gak, tega gak, tega kena bunuh. Ah, tuh bukan sakit wabarakatuh. Tahu kena dapat kim nonton lah sabo. Ikut dia lah tak putu tak pun cuma kata-kata Asal boleh Bukan maaf kata-kata Jalan maaf jalan kata Saya lah tu iku naik Amit Saya tak nak kata-kata Soal bantuan tu Menteri si Dewi tu Kalau tu iku nak pergi jumpa apa boleh Tak saya jumpa apa boleh Biarlah juga kami tanya kepada Tua Baru ke dulu Kalau kamu kata su naik, kami naik Kalau kamu kata suki berjumpa bantuan Kami berjumpa bantuan Gini ku, Boleh Jumpa lah bantuan tu iku sendiri Takut di dio sore Tak boleh kita patah lagi Buruk baik kami lawa, dio bondo Takut ada di ikhtiar jalan lain. Dia takut mati kayak jerato dio sore. Tak apa ke tua baru kami jumpa lagi. Buna kami donteri sidewin lagi gini. Maka maka jangan mikro putih. Pi kita kamu mata tapa. Dengar kata-kata gitu opo doko Jelma di tempat puno Tuan Menteri Cidewi dengan serta-merta lagi Blah